Ini kayaknya kita harus kita bergae nih. Begain. <laughs> <laughs> Maksudnya? <laughs> Maksudnya itu dibuka loh gengs. Ini loh, todo. OMG. Yes. Ini aku masukkan ke sini. Uh. Hmm, cantik kan? hai hai guys sekarang sudah jadilah dia bim Sal Bim Arakbras gimana penampakannya ini namanya family nyolot ini sih salah satu menu terfavorit terdebes di Ztika Wijaya ya yeah, guys hmm, untuk teman-teman gue yang di luar daerah bisa mampir ya kalau ke kota bumi ke Lampung Utara tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 35 uh, uh -huh, arah ke Pemda, nah itu bisa menemukan outlet ZTK Wijaya. Pokoknya kalau udah nyoba, hmm. ZTK Wijaya juga cuma satu ya. Ya, nggak ada di mana pun, <laughs> cuman satu, hanya one. Oke okay guys kali ini di level 100 dicampur aduk ini ada cabai seton ada cabe rawit ada cabe merah pokoknya campur baut menjadi Gak lupa pakai petai. satu dan selalu ada petai salanya di sini ada terong nah, terus ada timun. timun. jangan lupa pakai nah nasi karena, tapi kali ini nasi putih ya? enggak campur karena campur. nasi merah itu sudah mau kehabisan jadi ditambah nasi habisan. putih. ya. Sekarang kita nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak cerita, kita langsung aja memamam. Adul-adul mamam. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah, harus kita begè ini. <laughs> Maksudnya. Maksudnya itu dibuka loh, guys. loh Tuh, OMG. Hmm. Udah kelaperan ya kan? Hmm, hmm, kurang. Hmm, ya, enak banget. Ya enak yang durian petak, guys. Nah itu tuh tuh jaim dia nih, nggak mau nggak suka awalnya. Mm -hmm. tapi kalian mm. nggak ini. bisa. Tapi aku ini kalau makannya sok maafkan ya guys keganasanku. kalau aku makan emang kayak gini nih ganas. Wow. jangan diambil hati ya gen. sangat sempit juga. tempatnya. Hmm. Hmm aku bukan, hmm kita ini makan nasi yang banyak ya, hmm. nah ini kata iyangjo, kata mana? tersembunyi mm, melarikan diri deh hari dari kenyataan gak? oh, mm, kenyataan Masya Allah apa deh cuci ah ya fokus hmm. ya bisa banget aku makannya ini nyaman deh mm -hmm. guys hmm kenapa hmm hal deh. gitu, hmm beres bang, direbus lagi, hmm, mm. mm. iya, hmm habis ya, balik hmm. ya, jeng ayamnya habisin banyak nih rasa banget. Lagi kedam-kedam. Hah, berapa nomor? Hah. Hah, soh cepet lagi, cepet banget habis. Oh, ada pesan dari malam. Di Sistemnya dikip gitu ya? Hah. Hmm. Soke cuma empat doang. Ada banyak macem. Oh, ada berapa? Ada panggil, nyer. Nyolot. Nyolot. ini family nyolot. Mm. Family happy. Mm -hmm. Seneng so. Banyak bawaan. Banyak Belum belum lain. Like. Jadi akhir. mana guys, kayak nah, gini, cuman empat ribu belum sambelnya ya kan. Hmm. ada 1 cabai bayamput. pun Kemarin 60 boleh jam gua teh. Hah? Ya iya. Menul-menus bar cabainya ambil ya. aku tambah nasi nanti nggak habis lemeh wow kalian jangan bosan-bosan ya -bosan, guys nonton terus jangan lupa channel 8 jam terpavorit se.. jagat raya berarti kan? ui Allah peten mana peten Minum lagi tuh anjang Jangan lari dari kenyataan ya Enggak kali ini Jadi udah mau lari Harus tuh guys Dia udah mau kabur Wah oh, kalau jatita tuh makan Gak ada cantik cantiknya ya berdarah ternyata hmm kayak soal hmm baru rasa pedesnya. Hmm. Entah kuroku lagi sih wan. Udah. enak nongol, ha, nggak boleh tabo harap maen, maen. maaf ya teman-teman, jangan dicuri ya, ini bagian yang boleh diciru berbahaya. makanya kalau ketika itu gue udah makan beringas kalap enggak terlalu pedes sih pedes bahagia <laughs> ah anjing mah banyak minum. lele hmm? ya, perlu koki ya, Coba koki ya, ini orang anugerah itu, anugerah dari Allah. Wah hmm. nanti di sedot sedot meninjang. habis dua ya makin habis dua ya akhirnya habis jadi tuh kirain pasti nggak habis lagi nih kayak kemarin kan hmm. ternyata tarang nggak tulang nggak hampir hmm. ke tulang tulang aja guys Apa Enggak bakalan ngesel. Hmm, hmm, insya Allah, Pokoknya jangan ditiru ya, guys. Alhamdulillah, ya Allah kenyang banget guys. Alhamdulillah, selesai, hadiah habis ya. Finish. makasih banyak, yang udah nonton, nggak bosan-bosan nonton vlog kita. Semoga rezekinya makin lancar dan berkah. Saya terlalu panjang umur selalu dilindungi. Alhamdulillah, Sudah cukup dengan malam ini. Nah, sekarang kita giliran mau bobo cantik. Ya Kalau disingkat singkat bocan. Bocan. udah, udah begah. Udah banget <tuh> Ditambah kepedesan pula Kita mau Bundur diri Terima kasih See you bye bye dadah,